Gimana tekniknya? Aku pasti penasaran ya? Bersama gue, Marselor Evil The Raptor Magician Labung Seluruh Merah Indonesia Jumpa di video berikutnya, semoga uh, berguna Percekapan kita dari video sebelumnya ke video yang sekarang Bye bye, hati-hati dengan... Capek, capek Yaudah lo buka biasa aja Uh, capek lu itu capeknya jadi dukun tuh gitu capek acting <laughs> kalau dukun harus ini ya harus acting-acting dulu ya kalau mau keluar jenglot ya. bentar gua akan acting dulu ya gua akan kumpulkan energi kan dukun emang gitu ya emang jual acting doang cuma seakan-akan sakti gitu kan dengan gerakan-gerakannya gitu kan wow. apa warnanya ya, kalau dukun di Youtube-Youtube biasanya kan yang kedok agamis kan bacanya so Soalan agamis gitu kan biar dianggapnya baik, biar dianggapnya bukan penipu gitu kan Soalan agamis, kalau benar ma... anti menyemarkan nama baik agama gitu. Makanya gue baca materanya ini aja Baru rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabung, merah muda nanti meletus baru hijau, duk Oke saya udah mulai fangsakan aura-aura cengotnya disini susu gue. Dan tentunya keajaibannya nggak perlu ditutup-tutupin. nggak perlu banyak alasan-alasan. Harus malam inilah, harus malam itulah, ya kan? Yang ngeliat harus emosi dulu loh. Eh, nggak perlu banyak alasan om. Su ya kan? Nah, di sini gua ada udah ada susu putih. Nih langsung aja kita tuang ke dalamnya nih. Ya. Eh, eh, nah. Nah, ini nih udah udah mulai Minum nih dia nih Bentar bentar Dikit-dikit Dikit-dikit Langsung aja Kita kasih lagi Eh Oh kebanyakan katanya Bentar bentar Tunggu dulu Kebanyakan Ya kan Nah Ini dia udah mulai kenyang nih ya kan Lanjut lagi tapi nggak apa-apa Abisin aja bujeng Abisin bujeng Terus Terus bujeng Terus Terus Terus Terus Udah? oh udah katanya. Tuh kata Bujeng udah nih segini aja nih, ya kan? Tadi penuh, sekarang udah tinggal dikit nih. Nah, sekarang kita lihat gimana Bujeng minum susunya. Sih, nggak ada basah sama sekali karena udah diminum sama Bujeng. Mal dari paranormal dan jadilah natural lebih daripada ahli supranatural. Bye. Oh